Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau teman-teman semua Perkenalkan nama saya Nurul Hasanah Dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Tegalwaru. Hari ini, tanggal 2 Mei Tepat pada hari pendidikan nasional Di sini saya akan menyampaikan Harapan saya terhadap pendidikan di masa COVID-19 ini Seperti yang kita ketahui Dampak pandemi virus corona Kini telah merambah ke dunia pendidikan Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan lembaga pendidikan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Semua sekolah kini telah diliburkan. Sistem pembelajaran kini dilakukan secara online. Tetapi itu tidak menjadikan kita untuk bermalas-malasan. Justru dari itu, dalam kondisi seperti ini pun kita harus tetap semangat belajar demi masa depan kita harapan saya semoga virus ini segera berlalu agar kita bisa melaksanakan aktivitas kayaknya seperti biasanya agar kita bisa belajar di sekolah seperti biasanya maka dari itu kita harus nurut dengan anjuran pemerintah untuk tetap berdiam diri di rumah, tidak pergi ke tempat kerumunan, selalu mencuci tangan agar virus ini segera pergi dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya baik Itulah tadi harapan saya terhadap dunia pendidikan di masa COVID-19 ini. Dalam kondisi apapun, kita harus tetap semangat belajar. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita berhenti belajar ya, teman-teman. Selamat hari pendidikan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.